Tuah perkutut, katurangan Wisnu Wicitra. Berikut adalah pemaparan kami. Dari tutut nular yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu katurangan burung perkutut. Dalam ajaran agama Hindu, Wisnu, Dewa Nagari, Wisnu disebut juga Sri Wisnu atau Narayana adalah dewa yang bergelar dengan stiti pemelihara yang bertugas memelihara melindungi segala ciptaan Brahma Tuhan yang Maha Esa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 dalam penggambaran umum sosok Wisnu digambarkan sebagai laki-laki dengan kulit hitam kebiruan watak Dewa Wisnu digambarkan sebagai karakter bumi yang memiliki sifat kaya gemar memberi derma sepanjang kita menikmati keindahan dan keteraturan alam semesta ini kita merasakan bahwa alam semesta ini begitu teratur sehingga mustahil jika terjadi begitu saja dari pengalaman kita sehari-hari, dapat kita rasakan bahwa hampir seluruh benda yang pecah atau meledak Atau menjadi hancur, berantakan, dan selalu menghasilkan ketidakteraturan secara kekacauan Namun, alam semesta tidak demikian Meskipun bermula dari sebuah ledakan yang tak terbayangkan dahsyatnya Justru hasilnya adalah keteraturan dan kehidupan yang kita saksikan saat ini Burung Perkutut Katurangan Wisnu Wicitra Merupakan pesan agar kita memandang suruhan gambaran Yang dapat diperlihatkan sebagai sebuah keutuhan karya seni Angsar Burung Perkutut Katurangan Wisnu Wicitra Mendorong untuk melihat sosok manusia yang kaya hati Sabar, Trono Adi Legowo Lan Lembah mana. yang dimiliki perkutut Wisnu Wicita dapat dilihat pada Bulu-bulunya berwarna kehitaman Bagian paruh berwarna kehitaman Dan bagian kaki dan kukunya berwarna kehitaman Sedangkan perkotok Wisnu Murti dilihat pada bagian kaki berwarna kehitaman Paruh berwarna kehitaman Dan matanya berwarna hitam Dari sini kita mengetahui perbedaan ciri khususnya yaitu pada bulu dan matanya Kesimpulannya, watak Dewa Wisnu digambarkan sebagai karakter bumi yang memiliki sifat kaya dan gemar derma. Secara filosofi, burung perkutut Katurama Wisnu wicitra rela menghidupi seluruh makhluk hidup yang ada di sekitar Dan sifat seperti inilah yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin Diharapkan pemilik perkutut ini mampu mengamalkan ajaran Dewa Wisnu yaitu berupaya sebaik mungkin untuk menjaga kedamaian. Tak hanya keindahan dan suara yang diberikan, perkutut Katolahan Wisnu Wicidro memberikan pesan kepada pemiliknya untuk selalu menjaga bumi dengan sebaik-baiknya.